Selamat nilai wasit Liga Spanyol boros kartu merah. Sampai musim ini tercatat sudah 55 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit. Liga Spanyol memimpin 5 divisi teratas di Eropa untuk kartu merah dengan 60 kartu. Ligawan memiliki 55 meskipun mereka telah memainkan match di ekstra. Liga besar lainnya tertinggal jauh di belakang dalam statistik kartu merah mereka dengan seri A pada 28, Bundesliga pada 22, dan Liga Premier hanya melihat 9 kartu merah musim ini. Pada Kamis malam, manajer Real Madrid mengeluh tentang jumlah kartu merah dengan mengatakan bahwa bukan hanya pelanggaran yang jelas yang melihat kartu merah tetapi keputusan kecil. Saya melihat statistik tempo hari bahwa sepak bola Spanyol memiliki 55 kartu merah dibandingkan dengan sekitar 10 di Liga Banyak dari kartu merah ini bukan kartu merah dan memberikan begitu banyak mempengaruhi tontonan, kata Encelotti. Saya ingat itu terjadi di Real Sociedad versus Valencia atau dengan Sevilla setelah kartu merah iPhone Rakiti kemarin atau Belgia Iglesias di Derby Sevilla. Ini bukan tontonan yang bagus saat 9 versus 11. Kami harus berhati-hati karena ini bisa merusak pertandingan. Saya tidak mengkritik, saya hanya mengatakan sebagai penggemar sepak bola bahwa statistik ini menarik perhatian saya. Itu mungkin menyakiti sepak bola Spanyol dan itu sesuatu yang perlu diingat. Secara keseluruhan, La Liga rata-rata mendapat 0,43 kartu merah per pertandingan, sementara sejauh ini ada 705 kartu kuning. Menurut Mundo Deportivo, itu adalah rata-rata tertinggi sejak musim 2006-2007, 0,49. Sementara hanya likuan pada 2002-2003, yang mendekati itu 0,45. Italia cuma jadi penonton? Siapa jagoan Carlo Ancelotti di Piala Dunia 2022? Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak sabar menonton Piala Dunia 2022. Ia berharap turnamen akbar yang digelar di Qatar ini berlangsung menarik. Saya harap kita melihat Piala Dunia yang bagus dan tim terbaik menang. Sayangnya Italia tidak akan ada di sana. Saya akan menontonnya di rumah, saya suka sepak bola dan ini akan menjadi Piala Dunia yang menghibur dan kompetitif. Tidak ada favorit dan semua pihak akan memainkan peran mereka. Sayangnya, negara Ancolati Italia gagal lolos. Ancolati pun hanya akan memantau pemain-pemainnya yang tampil di Piala Dunia 2022 karena Italia gagal. Siapa yang dijagokan Ancolati? Saya akan menonton pemain saya dengan negara mereka seperti Spanyol, Brasil, Jerman, Kroasia, Uruguay. Ada banyak tim, katanya. Italia telah memenangi empat edisi Piala Dunia yakni pada 1934, 1938, 1982 dan 2006. Mereka dipastikan gagal mengimbangi perolehan Piala Dunia yang telah berhasil koleksi yakni lima gelar pada tahun ini. Setelah juara Euro 2022, Italia tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka hanya menang sekali dan empat kali imbang setelah jadi runner-up grup di bawah Swiss. Karim Benzema konfirmasi dirinya akan fit di Piala Dunia 2022. Striker Real Madrid dan Timnas Prancis Karim Benzema telah mengkonfirmasi bahwa ia akan baik-baik saja untuk mewakili negaranya di Piala Dunia meskipun musim dilanda cedera. Pelai belan 2022 itu hanya membuat 12 penampilan untuk tim asuhan Carlo Ancelotti di semua kompetisi musim ini. Setelah menghadapi sejumlah masalah fisik, Genzema pertama kali mengalami cedera lutut melawan Celtic di Liga Champions pada bulan September yang membuatnya absen dari tiga pertandingan berturut-turut sebelum cedera membuatnya absen dari kemenangan atas Getafe pada Oktober. Pemain internasional Perancis sejak itu telah absen selama lima dari enam pertandingan terakhir Real Madrid karena kelelahan otot. Absen dalam empat pertandingan La Liga tetapi bermain selama 26 menit melawan Celtic pada 2 November. Meski sudah absen 9 pertandingan karena cedera musim ini, Benzema telah dipanggil ke skuad Prancis untuk Piala Dunia saat tim asuhan Didier Deschamps bersiap untuk mempertahankan gelar mereka di Qatar. Ada kekhawatiran awal bahwa Benzema mungkin terpaksa melewatkan pertandingan pembukaan Les Bleus dengan Australia pada 22 November. Tetapi pemain berusia 34 tahun itu telah menegaskan bahwa ia akan berada dalam kondisi yang baik pada saat itu. Saya mengalami beberapa gangguan kecil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 Bintang muda Real Madrid Aurelian Chouameni mengungkapkan kalau pada bursa transfer musim panas 2022 kemarin, ia juga mendapat tawaran dari Paris Saint-Germain atau PSG. Chouameni bahkan dibujuk langsung oleh pemain andalan PSG Kylian Mbappe. Chouameni dan Mbappe adalah teman dekat, maka dari itu ketika Chouameni punya rencana meninggalkan AS Monaco, Mbappe berusaha mengajak sahabatnya itu ke PSG. Kendati demikian, Chouameni ternyata sudah menginginkan untuk pindah ke Real Madrid sejak lama. Maka dari itu, ia pun menolak ajakan Bape pergi ke PSG. Saya merasa berada di tempat yang selalu saya inginkan, di sini di Real Madrid. Ada percakapan yang sangat menarik dengan pilihan musim panas lalu, menurut laporan dari Lekwipe Minggu 13 November 2022. Dia ingin tahu apa yang saya rencanakan, dan dia menggoda saya dengan mengatakan, ayo kamu harus datang juga ke PSG. Kami menertawakannya, tetapi pilihan saya sudah dibuat sejak lama, sambungnya. Meski begitu Mbappe dan Juameni tetap bisa bermain sebagai rekan setim, sebab keduanya sama-sama terpilih untuk memperkuat timnas Prancis di Piala Dunia Qatar 2022.